Oke, yes, hmm. ini lagi. Hah? Oh, ini <sukur> oh. tapi... bangunan sekolah ini, oh, iya. ini, ini kan? Yo lagi fondasi, -fondasi oh. biasa. Ah. Hmm. So, gunung tipapasi. Uh, iya. Yo, neng kalian bareng Oh, oh. Nah. tapi yo mau oke wisata sing enggak apa ya, enggak hidup gitu iya jadi tadi karena kan pembangunan sekolahnya di Semanu hmm. terus lewatnya Wonosari itu hmm. ya desa wisata gak ya atau wisata-wisata hmm. yang diimisasi desa itu hmm. melangkrak lah karena mungkin hmm. PPKM cuma hmm. ya, nah, ya. ya menariknya itu yo di satu sisi karena desa itu dia udah punya biaya sendiri, oh. HPBG gitu, oh, yeah. dana desa terus dia inisiatif dan sebagainya mm. cuma yang yang jadi perhatian itu seranggam darinya iya sih saya kira, ini lucu ya, desa itu terus, ya desa wisata itu trennya berapa tahun ini ya betul ya, nah. maksudnya berapa tahun ke belakang itu muncul ketika kayak, nah aku sih lo tak lucu ya jadi Mempertontonkan kehidupan orang gitu, iya, gitu <laughs> iya. iya. ya kata sih. Mungkin masing-masing desa punya anu ya, e atraksi wisata sendiri sendirian. Ya. Cuman, cuman, yo cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, yo memang agak cuman, yo satu sisi memang bagus cuman, ya, hmm. hmm. nah, yang cuman, cuman, ekonomi cuman, wilayah cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, cuman, di suatu kabupaten aja, wih desa wisata S20 misalnya, hmm. tapi gitu. menawarkan spot yang sama nih dulu bunga amarili, oh, serbuk iya, iya, itu, pesagi foto-foto gaya instagram gitu, apa yo kita mempunyai budget untuk mengulang gitu, mengulang foto yang gini, foto yang gini dan yang sebagainya gitu, berarti yeah. ada satu titik jenuh gitu, hmm. enaknya satu titik jenuh kan supply di mana dari kacau yeah. jadi, mm -hmm. Itu yang satu sisi lain, sing menarik adalah kenapa di wisata Kenapa yang banyak berkembang kan di wisata untuk kota wisata? Iya, iya. Wisata paling di Cipubur. Jadi mm -hmm. ya, itu jadi menarik karena mm. apa ya? Ada tadi ada suatu yang hilang yang tidak mereka temukan di kota cemata, yeah. ya, kan? yeah. nah, Akhirnya mereka yuk, pindah tiso dan lain sebagainya. Yo, kadang anu yo sebagai ya sebenarnya pariwisata kan pada umumnya kan melepas kepenatan ya setelah hmm. itu gole, gole mencari refreshment lah apa hmm. selingan gitu kan diantara kesibukan. Tapi e, apa ya terus kemudian ditangkap oleh desa wisata ini gitu kan hmm. e, fenomena itu misalnya fenomena wisata orang dari kota terus pulang ke desa gitu. Tapi juga sampai sana pun menurutku juga yang disuguhkan mungkin tidak selalu apa ya, ya kadang banget, yeah. itu artifisial banget, ada itu begitu. Yeah. Jadi kayak apa, seakan-akan itu kota dan desa tuh jauh ya. banget itu loh, ya, ada sangat, sangat tinggi ini, gitu ya. loh, gitu. Kayak orang tuh kagum banget, non apa orang bertani itu natanya mundur, Enggak ada natanya maju kan keliru gitu. Yeah. Terus ada pakai alat apa apa, jadi kayak seakan-akan itu. Peradaban yang apa uh, sudah selisih, selisihnya itu jauh banget gitu dan dan dan, dan itu di, di, dijadikan tontonan gitu iya. kan iya. Uh, entah itu kemudian mungkin di beberapa tempat uh, ada aspek edukasinya misalnya gitu tapi hmm. mungkin yo hanya sebatas kekaguman tok gitu kan jadi hmm. terus orang kota-nota itu terus wes gitu terus ya sudah oh gini tuh, terus ya sudah gitu Mungkin mereka menemukan sedikit kenyamanan di situ, ya. Artinya, wah, enak juga ya hidup di desa gitu, hmm. misalnya. Tapi apa ya, mereka bisa hidup di desa gitu, kan? kalau misalnya mereka benar-benar pindah, misalnya gitu, katakanlah, apa, uh, apa kenyamanan itu hanya sebatas karena mereka pergi dari ke, ke, ke rutinitas gitu, kan?" Hmm. Terus uh, datang ke situ, selingan, balik lagi ke rutinitas yang sama gitu. Hmm. Tapi, naik justru hidup tenanan. Nah, ya. tantangan juga toh yang menjadi pertanyaan sih sebenarnya Baik. pertanyaan ya termasuk pertanyaanku juga, ui koyok misalnya ada oke, makasih mbak, terus terus terus terus terus terus Ya ada apa ya terus terus terus terus terus ya terus terus Ya, ya. Jadi, kalau mereka menganggap Deso itu sebagai sesuatu yang ideal lah, yang hmm. Idea mereka menemukan kenyamanan di situ dan hmm. lain sebagainya. Terus mereka mencari istilahnya uang di kota atau penghasilan hmm. di kota, gain benefit, gain value di sana bukan gain value tapi mendapat harus lah di kota ya. Hmm. Terus untuk memuaskan dirinya, dia pergi ke desa itu, itu bagi lucu gitu loh. Saya kira itu terjadi lucu. Kenapa tidak? Kemudian dia berinisiatif, gitu. hal-hal membuat suatu proses urbanisasi. Dia tinggal di desa dan yomis, mengembangkan hmm. di desa itu. Ya. nah itu benar sih. Soalnya ppkm, ya. ppkm apa? Pandemi ini ya, oh. yang aku kemarin sempat lihat di apa? liputan di youtube itu, di Jepang itu kan memang kondisinya sebelum pandemi itu eh, desa banyak yang istilahnya ditinggal gitu hmm. terutama anak mudanya atau tinggal usia-usia tua bahkan mungkin sampai berapa desa itu berapa puluh persen itu kosong nah terus ada tren kembali ke desa jadi waktu itu cerita tentang orang di Tokyo atau di mana Wah, seperti orang hmm. di Tokyo kan itu kan kotanya rame banget ya padat hmm. banget itu dan eh, dia tuh kayak perkenalan untuk pulang saya meninggalkan kota itu ke keramaian ke gitulah kayak sedang sedang sedang mencoba gitu loh hmm. pertanyaannya sama juga itu mampukah mereka untuk untuk hidup e, mengubah shiftingnya gitu kan hmm. kebiasaannya gitu dan di apa di liputan bukan liputan ini jadi kayak terus kemudian ada orang yang sudah melakukan itu hmm. dia bilang ke, ke ke ke apa ke si temannya ini nanti kamu akan menemukan sendiri pak sebenarnya apa yang kamu butuhkan dan yang kamu tidak butuhkan gitu ya. akan ada banyak hal yang sebenarnya mungkin masuk ke ranah berlebihan lah kasarnya gitu yang kamu nanti ketika di, hidup di sini itu akan bisa menemukan itu dan kamu akan menemukan kejamanan baru gitu hmm. ya permasalahannya kan ini ya terjadinya disparitas kota desa hmm. itu kan terjadi karena mereka memandang kemajuan dalam satu sisi ya, betul. ya satu sisi ya kalau maju itu ya gedungnya tinggi, ha, ha, ha. terus mobilitasnya tinggi ha, ha, ha. dan lain sebagainya. Hmm. Itu kan maju yang menurut itu apa ya? Apa ya maju itu hanya sebentar, se sebatas bahwa tuntutan ekstera terpenuhi. Ya, itu kan padahal konsekuensi dari kepadatan. Hmm? Ya, tembong nggak mau ya namanya orang yang banyak, terus aktivitasnya apa interaksinya tinggi kan pasti juga mobilitasnya tinggi gitu. Artinya hmm. mungkin dia desa kesini. Ya, harian bisa kemana-mana gitu kan terus eh, satu sisi juga tanah yang terbatas misalnya gitu kan mau nggak mau juga pasti akan mendirikan bangunan ke atas itu ya, ya, ya. ya kalau itu dipandang sebagai kewajaran karena akibat ya, apa, akibat dari kepadatan tidak masalah kan artinya kan itu kan tinggal bagaimana dikelola gitu loh tapi tidak menjadikan itu sebagai patokan bahwa itu dan berarti maju gitu, gitu. ya tuh juga menjadi suatu bentuk apa oh, ya, pertanda, simptom bahwa ekonomi kita ini pembangunannya masih sentralistik hmm. ya kayak laron ya, laron itu kan cenderung ngumpul pada suatu sumber cahaya yeah. berarti nih, misalnya di suatu daerah, di wilayah perkotaan di situ banyak sekali uang yang beredar di situ, orang akan mengumpul hmm. dan sebagainya. meskipun ini juga ekses dari intrusi pasar Apa hmm. aku mengatakan ekses hmm. intrusi pasar Ya, karena pasar itu kan mesti ada keseimbangan supaya demand loh. Nah, di kota itu dia menciptakan banyak demand Sehingga sebenarnya mungkin bukan suatu need yeah, yeah. Atau bahkan yeah. mungkin basic need Sehingga gamai Kalau di daerah hadil misalnya di Jogja Di Jogja itu budaya kafe itu merebak dan sebagainya gitu. Kalau kita dulu di Jerman itu kafe kecil itu sangat wajar karena mereka duduk, paling enggak membahas, discuss, diskusi, dan lain sebagainya itu seperti itu, tapi budaya kafe yang merebak itu hanya budaya kulinernya gitu. hmm. kulineris yang mereka hanya duduk itu pun kalau mereka mampu menikmati makanan kayak pak bunda yang bongso yang benar-benar mencicipi makanan dari roso hmm. tapi kan enggak, itu, itu jadi, jadi bias gitu loh itu kayak gitu karena banyak yang di kota, apa, oh, sumber-sumber penghidupan ada di kota dan lain sebagainya. Yang kedua bahwa intrusi pasar itu sudah sudah masuk ke desa ternyata. Hmm. Kalau kita pikir, ya pandemi ini membuka pandemi ini membuka bayangan ternyata bahwa daerah-daerah yang mampu bertahan daerah yang mempunyai kantong-kantong pangan -kantong atau sistem hubung cipta gelal, penganan, hmm. dan lain sebagainya dan nah, sehingga gulung idul itu kan ya sama, toh. Hmm. mereka punya lumbung pribadi namanya pesucet ketika musim kemarau mereka dari lumbungnya itu dikeluarkan terus kemudian untuk makan besigniknya, bukan yeah. sehari-hari tapi setelah pasar masuk dia mengintroduce beras yang dia ada setiap tahun ya. yeah. permasalahannya Tanya adalah beras ini kan dibeli pakai uang berarti akhirnya yang namanya uh, kesejahteraan itu tergantung pada uang hmm. orang harus bekerja, terus bekerja duit-duit punya yeah. uang habis itu yeah. membeli kebutuhan mereka yeah. padahal itu mereka pasti sangat bisa menanam dan diversifikasinya oke banget hmm. dulu di gunung itu hmm. kacang kude, ada jagung dan lain sebagainya hmm. nah kita lihat bahwa pasar sendiri juga bisa merubah itu merusak suatu yeah. tatanan sosial iya yeah. kan fenomena yang memang anu yeah. ya berbicara kompleksitas kota gitu kan dulu dan sekarang itu kan wis banget bahkan mungkin ya, dalam jangka waktu oh, gitu uh -huh. 5-10 tahun lah bahkan 5 tahun lah profesi-profesi yang dulu ada sekarang nggak ada atau sekarang hmm. mungkin profesi baru yang, yang mungkin dari segi kebutuhan di desa mungkin dengan dengan apa secara hidup dan sebagainya mungkin juga tidak tidak tidak akan ada profesi seperti itu kan hmm. misalnya seperti itu dan ya kalau apa ya nek-nek masalah sistem uang dan pasar gitu ya secara secara secara natural juga sebenarnya itu juga hal yang hal yang wajar ya yeah. kan, Kasarannya kan eh, itu kan orang punya keahlian ini terus yang satunya keahlian ini mereka tradingnya lah ya, dengan dengan uang itu hanya kan tinggal nanti kalau berkaca pada pada sekarang kan salah satu problemnya kan pangan lho iya. kasarnya kan mampu nggak misalnya istilahnya kalau-kalau kok kalau, kalau desa mungkin keunggulannya lahannya lebih tersedia ya oh. artinya orang mau menanam sendiri dan sebagainya bisa ya tapi kalau di kota gitu misalnya nah itu kan tantangan ya, artinya bisa nggak kemudian menciptakan istilahnya orang itu tiap-tiap ya, household atau istilahnya kepala keluarga itu kemudian dia ber apa yo yo pandega nandur apalah sedikit yang bisa menjadi bagian dari yang dia harian gitu loh walaupun kadang mungkin terbentur juga kesibukan misalnya ya mungkin masing-masing orang yang beda ya cuman pandega kan pandemi ini juga menunjukkan ketika orang tidak bisa lagi bepergian kemana-mana kan Salah satu yang terhambat yaitu, ya memang secara, secara, secara teori ekonomi mobilitas itu sangat menjadi motor pendorong Anu ya, ekonomi lah gitu. Tidak mungkin mobilitas itu kemudian Kalau misalnya dibuat di stok gitu ya pasti ekonominya collapse gitu Nah cuman ketika situasi seperti ini kan Terpikir lagi tuh, sistem yang sentralistik gitu hmm. misalnya, atau semuanya terpusat atau mungkin ber, apa, Bertumpu pada pemain-pemain besar, gitu kan? itu kan Pembutuhan interaksi, ada mobilitas, gitu. Nah, misalnya tiba-tiba di stop gitu aja kan, ya ada gangguan juga gitu. Mungkin berbentuk koleks tapi ada gangguan gitu kan. paling Mio. tidak, kata